aksi nyata yang saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Saya mengajak siswa secara kolaboratif, reflektif untuk berinisiatif membentuk kelompok kerja. Pembelajaran fisika di kelas saya, saya membuat mereka terbiasa untuk bekerja dalam kelompok sehingga akan mudah berkolaborasi. Siswa berinisiatif satu sama lain menjalankan fungsi student agency. Menciptakan kemendirian, kemimpinan pada murid akan terjadi, dan saya bisa mengorkestrasi kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Peranan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui pembentukan sel-sel belajar tersebut, siswa akan mengajukan pilihan menu-menu yang akan mereka pelajari lebih serius. Tugas saya menjadi lebih mudah dan lebih efisien dalam mengelola kelas yang berpihak kepada peserta didik. Saya menjadi semakin aware dan senantiasa harus mendengar peka dan sensitif terhadap keluhan dan tanda-tanda kebosanan saat mengikuti pembelajaran baik secara mandiri maupun secara terpimpin. Saya menempatkan diri untuk mengamati dan memfasilitasi keinginan-keinginan peserta didik secara demokratis dan dapat pula secara eksklusif demi tercapainya kebahagiaan mereka dalam belajar dan mempersiapkan masa depannya yang lebih baik sambil mengeksplorasi potensi-potensi diri. Kemandirian mendorong terjadinya self-awareness, di mana di setiap upacara bendera, Senin dan Jumat, kami selalu memberi apresiasi atas prestasi yang telah dicapai setiap serta diri, baik perorangan maupun perkelompok untuk meneguhkan jati diri mereka sehingga mereka mampu meraih apa saja yang mereka inginkan melalui perjuangan dan pengorbanan. Selain reflektif pada kegiatan yang saya perankan, refleksi juga saya imbaskan kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan fase-fase umur yang telah diidentifikasi oleh Kehajar Dewantara. Usia-usia 15-21 tahun, adalah masa yang tepat untuk diberikan tindakan dan hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah yang telah disepakati bersama orang tuanya. Hukuman yang reflektif dan mendidik membuat mereka bercermin terhadap tindakan-tindakan negatif yang telah dilakukannya berulang-ulang. Pembiasan dan pengkondisian ini terus terjadi dan terus-menerus dilakukan telah membawa dampak positif bagi psikososial siswa sekalipun banyak hal yang harus dibenahi oleh tim pembina kesiswaan di sekolah kami. Inovasi yang telah saya kerjakan. Pada waktu luang sekolah, saat jam kosong di suatu waktu, di mana siswa tidak terlibat melakukan apapun kegiatan, kami melakukan pengisian kegiatan melalui jeda tersebut untuk pemilihan ketua dan wakil ketosis yang belum pernah dilakukan secara demokratis sebelumnya. Hal ini pernah terjadi lama dan ditinggalkan dengan alasan berbiaya tinggi. Namun dengan tekad dan kerjasama bersama pihak-pihak terkait dan teman-teman terbaik, kami dapat melakukannya. Kegiatan yang sedang saya hadapi. Kami ingin menjadi coach bagi guru lain dalam skala nasional dan regional. Mampu menggerakkan komunitas praktisi sesuai lingkaran pengaruh dan menggerakkan kolaborasi antar guru. Indikator keberhasilan, kualitas kegiatan coaching yang terus meningkat, kedekatan terhadap serta didik sehingga tidak ada gap, kualitas sosial kesiswaan membaik dan terciptanya ekosistem belajar yang harmonis. Kiranya nilai dan peran ini dapat saya emban di masa yang akan datang dengan penutang jawab. Terima kasih atas perhatiannya.